Di video kali ini saya akan share tentang bahaya dan manfaat ketika kita nge-share link video YouTube kita. Kalau udah tahu itu bahaya tapi masih ngotot dilakukan terus, ya maka tinggal nunggu waktu aja channel kalian akan dijogetin oleh YouTube. Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi di isamgusu channel Channel ini akan membahas banyak trik-trik dan tutorial menarik seputar youtube untuk para youtuber gimana kita membangun channel dari nol sampai bisa dimonetisasi dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di youtube jadi buat yang baru gabung pastikan kalian udah subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video menarik dari channel ini di video kali ini saya akan share tentang bahaya dan manfaat ketika kita nge-share link video YouTube kita, baik itu nge-share link ke platform lain selain YouTube maupun nge-share link di dalam YouTube itu sendiri. Apakah kira-kira aman atau bahaya? Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang masih ragu atau bertanya-tanya ketika akan nge-share link videonya, apakah kira-kira aman atau bahaya, apakah ada efek sampingnya, apakah ada dampaknya, atau enggak tergantung dari kitanya sendiri gimana cara kita nge-share nya dan dimana kita nge-share jadi nge-share link itu bisa jadi berbahaya bisa jadi menguntungkan pada dasarnya share link video itu nggak bahaya justru ini sangat dianjurkan oleh youtube terbukti dengan adanya fitur share di video kita yang mana fitur itu bisa nge-share video kita yang nantinya akan berupa link bisa di-share ke kemanapun ke platform manapun bisa ke sosmed ke web ke SMS kemana aja bisa karena itu berupa paling aktif yang bisa diklik yang akan menggiring ke video kita akan jadi bahaya ketika kita melakukan dengan cara yang salah atau dengan tempat yang salah itu akan bisa membahayakan channel kita dan bisa merugikan kita sendiri Uh, untuk yang pertama kita akan bahas tentang manfaat-manfaat apa aja yang bisa kita dapatkan ketika kita nge share link video youtube kita ke platform lain Yang pertama adalah kita bisa menambah view dari video kita Ketika kita nge share link video youtube kita ke platform lain maka akan membuka peluang orang lain yang ada di sosmed kita itu untuk nonton video kita Ketika mereka nonton video kita maka otomatis view kita akan nambah dengan catatan kita melakukan sharenya dengan cara yang tepat dan baik jadi bisa memancing orang untuk ngeklik link tersebut buatlah seolah-olah kita sedang ngiklanin video kita jadi jangan asal pos cuman salin link-nya kemudian paste di status udah gitu doang nggak pakai caption apa-apa itu tentunya kurang menarik penonton karena nggak ada hooknya nggak ada pemancingnya untuk orang supaya ngeklik link tersebut jangan cuman share linknya aja kalau bisa bikin teaser videonya cuplikan videonya yang menarik upload di situ kemudian kasih linknya di situ atau paling enggak kita upload thumbnail videonya kita pasang di sosmed kemudian kita taruh link videonya dan jangan lupa dikasih kata pengantar supaya orang bisa tertarik untuk ngeklik link tersebut kemudian poin yang kedua adalah kita bisa ngiklan gratis. Ketika kita nge-share link video kita ke sosmed, maka secara nggak langsung kita udah ngiklanin video tersebut, ngiklanin videonya, dan juga ngiklanin channelnya. Kalau teman-teman kita di sosmed belum tahu, kalau kita punya channel, maka dengan kita share link ini, mereka akan tahu, oh ternyata kita punya channel YouTube gitu dan bagi mereka yang udah tahu kalau kita punya channel mereka akan tahu kalau di channel kita ada video baru Nah maka pintar pinter kita membuat iklan tersebut semenarik mungkin agar mereka tertarik untuk ngeklik link tersebut ah. sehingga mau nonton video kita kemudian poin yang ketiga share link video ini bisa meningkatkan rating dari video kita video yang banyak di-share akan semakin bagus ratingnya dan akan semakin memperbesar peluang video tersebut untuk direkomendasikan oleh YouTube. Ini kenapa banyak youtuber itu berbesar yang CTE-nya call to action-nya itu ngajak like, comment, subscribe dan share agar rating video tersebut bisa naik. Selain itu dengan penonton penontonnya itu nge-share videonya maka akan semakin banyak orang yang tahu tentang video tersebut dan semakin banyak orang yang nonton video tersebut Oke kita masuk ke poin selanjutnya yaitu kerugian-kerugian atau bahaya-bahaya yang mungkin bisa terjadi pada channel dan video kita ketika kita nge-share link video kita Yang pertama adalah iklannya nggak muncul Khusus untuk channel yang udah dimonetisasi ketika kita nge-share link video kita ke sosmed dan ada orang ngeklik link tersebut, maka iklan di video itu nggak akan nongol dari link yang diklik tersebut. Padahal, kalau kita nontonnya dari aplikasi YouTube atau dari web YouTube, itu ada iklannya. Tapi, ketika diklik dari link yang ada di sosmed, itu nggak ada iklannya. Jadi, ketika orang nonton video dari link tersebut yang di sosmed, maka kita nggak akan dapat. Adsense dari situ, jadi nggak ada dolarnya di situ. Ini nggak bahaya sebenarnya hanya sebuah kerugian aja sih, karena ketika orang nonton sayang banget karena kita nggak dapat adsense dari situ. Kalau saya ya, ini kalau saya, saya nggak masalah share link video saya ke sosmed. Nggak apa-apa, ketika orang nonton video saya nggak ada iklannya nggak masalah. Saya mikirnya gini, ketika share link video ke sosmed. Itu saya cuman ngiklainin video tersebut. Atau branding lah ibaratnya. Ngasih tahu ke teman-teman di sosmed. Ini loh saya punya channel youtube. Ini loh ada video baru. Ini loh bahas tentang ini gitu. Kalaupun saya nggak dapat adsense dari link yang diklik via sosmed itu. Nggak masalah. Karena sosmed saya masih sepi ya. Jadi paling yang nonton hitungannya masih puluhan orang. Kalaupun kehilangan dolar dari adsense juga nggak terlalu... Bermasalah buat saya, karena itu dolarnya pasti sangat kecil banget. Kalau kalian merasa nggak masalah dengan kehilangan dolar, ya nggak apa-apa, kalian share link video kalian ke sosmed. Tapi harus diingat, ketika orang klik link tersebut, iklannya nggak akan nongol, jadi kalian nggak akan dapat duit dari video yang ditonton di sosmed itu. Kemudian, yang selanjutnya ini yang bahaya ketika share link video YouTube kita kalau tadi sekedar nggak ada iklan itu nggak bahaya itu cuman merugikan. tapi yang ini ini yang bahaya share link video akan jadi bahaya ketika kita nge-share nya di YouTube dari awal-awal tadi saya bilang di platform lain di sosmed lain ini yang bahaya adalah di dalam YouTube itu sendiri jadi ketika kita nge-share link video kita link video YouTube nge-share nya di YouTube ini bisa jadi bahaya, dan ini pun nggak semuanya bahaya. nggak semata-mata kita share link video YouTube di YouTube terus jadi bahaya. Enggak, karena ada beberapa tempat yang kita narok link itu masih aman, kayak di halaman komunitas atau story YouTube ya. Kayak story YouTube gitu, itu kita enggak masalah. Kita narok link di situ, sama sekali enggak masalah, itu aman, bebas, dan boleh. Atau kita naruh link video di kolom deskripsi Ini juga masih aman Bukan sebuah masalah Yang jadi masalah adalah Ketika kita nge-share link Link video youtube kita Di kolom komentar video orang lain Ini yang bahaya Kenapa bahaya? Karena dengan kita nge-share link video Di komentar video orang lain Bisa di mark as spam Atau bisa di report secara manual oleh pemilik videonya ini yang bisa membahayakan channel kita kalau channel kita udah banyak markas spam oleh YouTube atau banyak di report spam oleh user-user yang lain maka ini bisa membahayakan channel kita karena channel kita bisa dianggap channel yang spam dan bisa kena penalti dari YouTube makanya buat kalian teman-teman youtuber pemula yang masih sering copy paste linknya di kolom komentar orang lain segera bertobat jangan diulangi karena itu berbahaya sama aja kalian meracuni channel sendiri membahayakan channel sendiri kalau mau saling support di kolom komentar silahkan tapi dengan cara yang bagus dengan cara yang bijak jangan spam dan jangan pakai link dan satu lagi kalau mau komentar yang ngajak saling support di video orang itu supaya aman supaya nggak di mark as spam supaya nggak dianggap spam nonton videonya jangan terlalu singkat atau malah nggak ditonton jadi diklik doang terus di pause terus nulis komentar salut support itu bisa ditandai sebagai spam komentar karena nggak nonton videonya tahu-tahu komentar maka sebaiknya kalau mau komentar Tonton dulu videonya 2 menit atau tiga menit, baru setelah itu komentar. Agar komentar kita nggak dianggap spam. Nah itu adalah bahaya ketika kita nge-share link video YouTube kita. Kalau udah tahu itu bahaya tapi masih ngotot dilakukan terus, yo maka tinggal nunggu waktu aja, channel kalian akan dijogetin oleh YouTube. Tetap semangat berkarya ya, ingat semua orang bisa jadi youtuber, dan semua youtuber bisa sukses, termasuk juga kamu. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, Komentarlah yang bagus, yang membangun, jangan komentar yang spam. Yang mau share video ini silahkan share kemana aja bebas, agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan bisa menjadi barokah untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa menjadi manfaat dan barokah untuk kita semuanya. See you on the next video, Insya Allah. Assalamualaikum.